Jadi kalau ini rencananya mau campingnya di sini nih Ini ada di bawah akar Di bawah akar dan di dalam, dalam tanah ya Soalnya ini dalam banget lumayan Ini juga ada di pinggir sungai Ini sungai itu teman-teman Sungainya lagi surut Tapi ada air sedikit Lumayan buat nanti malam masak air itu rend, Oke Ini cocok nih kita langsung rapikan aja. Ini yang menghalanginya kita langsung potong, teman-teman. Jadi nanti kita sisain pohonnya ini akar, teman-teman. Pohonnya masih hidup di atasnya. Oke, keren banget. Nanti kita di dalam di sini akan bermalam suruh pokoknya. Ini udah jadi ya, teman-teman. Ini cuma kita bikin pagar di luar. Ini ini di bawah pohon, ini akarnya, teman-teman. Nah, ini yang kayak gini akarnya banyak banget. Pohon jati, pohon jatinya gede banget. Kita mau bermalam di sini. Seru banget. Ini ada di tengah hutan dan kebetulan ini di pinggir sungai, teman-teman. Kita mau carikan Soalnya di depan tuh ada genangan air. Tadi karo bin lihat ada tikus cerepat atau ada ikannya, teman-teman. Oh uh, ya ini kita panen udang teman-teman. Banyak sekali udangnya. Oke, nah lihat udang, keren nih udangnya. Uh mantep. kita mau bikin jamu teman-teman soalnya ketika di hutan kesehatan juga nomor satu kita harus minum yang pahit-pahit soalnya Karomin udah bawa jamu kita tinggal bikin air hangat nanti kita langsung seduh Oke ini dia Karomin minum jamu ya Nah kita langsung seduh oke terlihat Nah kegelasin teman-teman uh nah seperti ini tuh nah. hmm ini dia teman-teman jamunya kalau minat tadi habis bikin jamu soalnya ketika di alam di hutan itu harus minum jamu biar badan tetap sehat tetap terjaga teman-teman oke okay. kita minum jamu dan ini juga ada air gulanya teman-teman soalnya ini pahit banget tapi lebih pahit ketika di hutan sendirian kita jadi nikmatin aja sepahit apapun ini obat teman-teman bismillahirrahmanirrahim ah baik banget oke teman-teman jadi ini udah mau malam ya udah maghrib jam 6 oke okay, teman-teman jadi ini udah malam ya nah ada suara burung juga yang sangat menakutkan suaranya kuku -ku -ku, kayak gitu teman-teman. oke okay, dan malam ini suasananya dingin banget Pikirain ini nggak dingin teman-teman ternyata anginnya ke sini masuk uh dingin banget kita rencananya mau masak kita mau masak ini ya mau masak sayur sama nanti kita mau bakar ayam soalnya kita udah bawa pimping paha ayam, teman. -teman. Kita mau bakar-bakar di sini. Ini dapurnya, teman, teman. Nanti kita bermalam di sini. Nah, semoga jaman, toh, Oke. Oke, si paha ayamnya kita digores-gores seperti ini. Biar nanti ketika dibakar itu matangnya merata. Nah. oke okay, teman-teman makan ya nah ini ada ayam bakar sama sambalnya ini juga ada celem sayem asur sayem sayem sayur teman-teman celem asem Duh. nah nah oke okay, kita langsung makan kita makanin dulu teman-teman Bismillahirrahmanirrahim makan-makan ya hmm. Oke teman-teman, nah ini dia ikan bakar Tadi habis makan ini makan ikan bakar Kenyal hmm. banget toginya teman-teman Teksurnya -teman. hmm. pas banget, mantap. Tadi kita juga sempat bakar-bakaran, soalnya ini dingin banget. ini juga menggigil, ya. Nggak tahu dingin karena masuk angin atau gimana, ya. Uh, malam yang sangat menakjubkan, teman-teman. Kita juga di hutan tadi habis masak, ya. Habis masak sayur, habis bakar ikan, juga bakar ayam, daging ayam. Waktu siang juga habis minum jamu, tapi eh, tetap aja malamnya masih dingin, teman-teman. Uh, luar biasa banget karena ini di sini tuh anginnya masuk ke sini, teman-teman. Ini kita ada di bawah akar, ini akar pohon jati. Akar pohon jati ini lebar banget, di atasnya gede banget. Ini juga tanahnya ini hasil alam, teman-teman. Jadi, ini bukan karomin dilegok-legok ataupun gimana ya. tadinya ya cuma udah kayak gini karami cuma tadi rapihin aja biar nanti tidurnya lebih enak Oke ini juga udah lumayan kita harus hati-hati ketika malam di sini tuh takut ada si hitam mener menerkam jadi ya tahulah kita harus hati-hati juga kalau di hutan Oke ini juga karami pegal banget tadi Karoimin berangkat buru-buru Jadi lupa nggak bawa selimut teman-teman Padahal selimut itu penting banget Apalagi sekarang Karoimin dingin banget Malah nggak bawa selimut Oke okay. Kita istirahat dulu ya Kita tidur dulu istirahat Oke okay. uh.